Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari SDTK Alirshad pada pagi hari ini berkesempatan di, untuk berkunjung di Pizahat Solotigo kami sampaikan terima kasih kepada Pizahat Solotigo yang telah menyambut kami, mudah-mudahan acara pada pagi hari ini berjalan dengan baik, baik eh, tema pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan PMJ yaitu Pizza Maker Junior eh, harapannya dari kegiatan seperti PMJ seperti ini, anak-anak eh, bisa belajar langsung di lapangan secara kontekstual eh, terkait bagaimana sih proses pembuatan pizza, kemudian apa saja bahan-bahannya mungkin nanti akan kita ulas walaupun sedikit tidak eh, semuanya. Baik, itu aja dari kami pagi ini. Semoga kegiatan pada pagi hari ini berjalan lancar. Kita mulai dengan doa dulu mungkin ya. Baik, kita tundukkan kepala sejenak Berdoa mulai Ya, selesai Baik, setelah ini nanti kita anak-anak putra kata. Seperti Epronya dipakai dulu Epronya yang putri sudah bawah ya klin. Kita panjat dua kali habis itu pakai dulu. Kalau itu dibilas. Sudah? Sudah. Nah, nanti yang jadi roti pizzanya. Tepin nah, ini nanti toppingan ya? pizzanya. Namanya nanti pizza meat lover ya. udah dia tahu ini ada sosis ayam, ada keju mozzarella, ada sosis ayam sama daging sapi cincang. Nih. Talanya ini bumbu pizzanya ya. Ini Aku namanya saus ya? pizza. Selanjutnya kita tuang dulu dari RC nah. kita pindah ke ember bilangan ya. Nah. Setelah itu setelah udah sampai. kita oh, pakai okay. ini, dipakai. Nah ini, sampai sampai kita kita nah, nah, ini di bulut-bulut. Dibutar-putar jangan sampai pinggir banget Nah, nah Jangan rata. Oke. Oke. Ya, gantian. Hati-hati -ganti ah. Ganti -ganti ya. Nih, kita oh, ambil dulu. Jangan sampai cowok. sini. Jangan sampai pinggir nanti gosong kalau tadi. Tangan kita, nah, kita kerip. Oke, nih. Selanjutnya pokoknya Selanjutnya ini. Nih, ini topping pisangnya, talnya diaduk-aduk dulu. Terus nanti ditaburin di sini semuanya. Semuanya. Langsung ditaburin semuanya. Semuanya ya, sampai habis. Habiskan. Habiskan ya. ini. Oke, kita kenakan dulu tangan kanan. Ya, semuanya ya di kacak-kacak dulu. Nah, iya. Si. Kacak -kacak Nih, <tipan> nah nanti kalau keluar udah mateng. Ya. <tipan> Oke, okay, alhamdulillah acara pada pagi hari ini sudah selesai. Acara membuat pizza ya. Tunjukkan hasil pizza buatan kalian semua tunjukkan, oh diangkat silahkan diangkat, ya diangkat putra maupun putri ya. ya bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan pada pagi hari ini kalian senang? senang ya Iya yeah. Pengen lagi enggak? Oke ya yeah. Oke okay, yeah. okay, kita tutup kegiatan bagi, pada pagi hari ini dengan Kavaratul Majlis Subhanallah Semoga yeah. dihentikan Selamat Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV.